Seorang anak muda muslim ketemu sama seorang anak muda Yahudi di Amerika mahasiswa dua duanya Lalu si muslim bilang Kalian sekarang hai hey Yahudi Masuk ke wilayah kami di Palestina, Kami belum bisa melawan Tapi pasti, pasti Akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian Karena ada hadis nabi kami Bahwasanya kami akan memerangi nanti Dajjal Sampai ke Palestina dan kami akan menang sampai kalau kalian sembunyi di batas batu atau di bawah pohon batu dan pohon akan bicara hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia apa yang terjadi teman-teman sekalian Yahudinya ketawa dengar itu dia sambil ketawa dia mengatakan kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti tetapi yang mengalahkan kami nanti adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat maksudnya apa? kalau umat Islam sudah kembali ke agamanya nah wajar kamu bangga kalau sekarang seolah subuh cuma dua saf, tiga saf, terus berpikir mau menang, dari mana ya?